Menemani santai pagi kalian saat ini, Bambi Min akan menyuguhkan info-info bahagia pastinya dan cidukan-cidukan vitamin dari Leslar Family. Di awal kabar persahabat ya, kita sudah mendapatkan cidukan vitamin yang sangat membahagiakan sekali di postingannya Papa B. Masya Allah, memakai tentunya outfit yang sangat luar biasa, couple berwarna merah, semakin menambah karisma dari Leslar Family. Sehat terus ya untuk idola mudah-mudahan tentunya selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Amin Masya Allah Bang Fatih selalu saja bikin salvo, gemes, dan sangat pintar Masya Allah Kita lihat juga persahabat di beberapa tanggapan komentar Banyak sekali respon yang diberikan antornya dari akun Susi Anuskara Afri 17 mengatakan Sumpah deh pas ada notis IGS Osas Langsung baca Bismillah dong sebelum buka Dan Tara kali ini benar-benar vitamin langsung dari pabriknya Masya Allah Begitu bahagia warga Konoha ketika melihat Tentunya cidukan vitamin langsung disuguhkan oleh Papa Bilar Kita lihat juga sahabat ya komentar selanjutnya dari akun FiraHartaTiduam45 Masya Allah vitamin di jam kunti, istirahat malam mereka kayaknya masih sore gitu Min saya penasaran Bunda Lesi ngomong apa sama Abang Al-Fatih Baju keluarga Leslar couple terus Semoga keluarganya Leslar selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Doakan yang terbaik saja ya untuk Leslar family Semoga selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan Kemudian kita lihat juga bersahabat cedukan lainnya Kali ini ada postingan yang sangat Masya Allah, bersama orang-orang baik juga. Namun kita dibikin salvo, ada sebuah kalimat yang diunggah di postingan ini. Masya Allah, tetangga sekampung lagi umroh, ketemu keluarga Leslar. Katanya pas diajak fotonya, baik banget, sopan. Alhamdulillah sehat-sehat ya kalian, Masya Allah. Ramah, sopan, dan baik terhadap siapapun Idola kita emang selalu best Etitudenya selalu terjaga dengan baik Masya Allah Ini nilai plus banget ya Dari Leslar Etitud yang selalu dijaga Sopan, ramah, humble itu selalu mereka tanamkan Ini suatu kebanggaan Ini yang semakin menambah cinta kasih sayang warga Konoha kepada Leslar Masya Allah kita lihat juga, Bunda Lesti, penampilannya cantik banget. Bersahabatnya, mudah-mudahan ibadah umrohnya selalu diberikan kelancaran. Amin. Untuk selanjutnya, bersama kita lihat juga, ada postingan dari Atik Batik yang video call dengan BBL. Wah, wow, masya Allah, kita lihat juga bersahabat ya, ada sebuah kalimat yang diposting oleh Atik Batik. Tadi siang sempat video call sama Onti dan sudah bisa dadah balik ya Abang El. Makin pintar ponakan Onti. Masya Allah, Abang El sudah bisa dadah balik katanya. Duh. Makin pintar, makin seleh, kebanggaan juga nih untuk keluarga konohan. Komentar pun banyak sekali diberikan. Di antaranya tadi Lili Suryani, 792740 mengatakan Masya Allah Abang Fatih. Semakin pintar aja Sehat-sehat ya Bang? Semoga senantiasa dalam dengan Allah ta'ala Amin Masya Allah Ada juga tanya-tanya lain dari akun Instagram 2507 Noi mengatakan Masya Allah teman Anak soleh, anak ganteng Katanya tuh Ganteng, soleh, pinter Duh, mengemaskan lagi Abang fatih luar, luar biasa, anak hebat Kemudian persahabat kita lihat juga cidukan Dari Enin dan Akinya BBL Asya Allah, sehat-sehat terus ya untuk akinin Semoga selalu bahagia dan apapun yang dilakukan Selalu dimudahkan, selalu dilancarkan Doa terbaik pokoknya untuk keluarga besar, leslar Berikutnya juga, bersahabat, kita simak di IG igasnya Papa B Selain vitamin, Papa juga selalu menyuguhkan kegesrekannya Kali ini, bersahabat, ada postingan tentunya makanan merek makanan itu adalah loker namun ditambah kalimatnya oleh Papa B menjadi info loker ada juga postingan berikutnya merek makanan juga ada merek Bliss. ditambah kalimat i jadi iblis ditambah kalimat juga dan syaiton ada aja tingkah kelakuan yang selalu bikin ketawa ngakak nih dari Papa B ingat pada zaman mereka liburan ke Turki nih bersahabat ya Papa juga melakukan hal seperti ini. Ada aja kelakuan gasrek yang selalu bikin ngakak. Sehat-sehat selalu untuk leslor mudah-mudahan. Segala apapun yang dilakukan juga selalu dimudahkan. Amin. Dan tentunya, para ya, semalam juga kita mendapatkan kabar bahagia banget. Diunggah oleh MRB clothing Line, percakapan bareng Papa Bilar. Bismillah juga, para ya, mudah-mudahan Papa B Bi tentunya bisa punya store offline. Kita juga selalu menunggu menantikan launching produk MRB clothing line, karena produk MRB clothing line ini keren-keren banget. Persahabati, ini salah satu contohnya. Wow, masya Allah, makin gak sabar untuk menantikan launchingnya. Bismillah, mudah benar, benar sukses buat bisnis dan usahanya, Papa Bi dan Bunda Lesti selalu mendoakan yang terbaik. Pokoknya, untuk Lestlar. Selalu menunggu cedukan juga dan selalu menantikan kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya. Ini di informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.